Hello bosku Oke kembali lagi bosku Kita main wild west school ya bosku ya. Kita main WWG game Kesayangan kita ya Ini game sangat-sangat Banjir skaternya bosku ya Kalau lu main WWG pasti tau lah ya Bawa modal 100 ribu kita bosku Semoga aja Kita bisa mendapatkan cuan hari ini ya <tuh> Sorry bosku Batuk kita Oke, langsung aja kita gas ya bosku ya Seperti biasa bosku <tuk> <tuk> Nah, aku lagi batuk. Kita gaskin langsung di Turbo 50 ya bosku ya Gaskin aja di B800 nggak usah ragu lagi, nggak usah takut Karena kita punya RTP ya bosku ya Kita punya RTP Wih anjir, langsung kan Betul kan, langsung disambar kan Mantap kali lah pokoknya ini langsung disamber tuh, yo skaternya sketernya, wih langsung dapat world buat dia, Duh, itu sih, tuh mantap itu si kuboy, nah kali lima mantap, oke okay. full ini hampir full ini full ini udah, wih dapat mega dong, yo i empat mega, yo go sampai belakang sih tapi lumayan lah nice ini semoga sih pak dia yang melaki cowok ini ada di depan sampai ke belakang kita langsung pasti auto cubanya bosku ya. wah ternyata mendapat segitu tapi lumayan ya bosku ya, daripada lumayan pokoknya bagus lah lumayan pokoknya jangan ragu untuk woi dapat lagi lanjir. banjir. banjir sekitarnya nih kalau lu main WWG jangan ragu untuk langsung gasken di turbo 50 bosku tapi ya ingat-ingat dulu jam gacornya bosku ya jam gacor yang gue mainin ini jam satu malam ya bosku jam satu malam di hari Rabu ya bosku biasanya kalau hari Rabu ini kan biasanya harus main tenens nih itu masih seger bosku ya masih wangi bosku ya belum tercampur aduk oleh berbagai macam segala rupa itu ya bosku jadi kita langsung gasken kalau habis wuhhh sampai belakang ini konek dia bosku yang kobe cewe ini lebih murah gitu ya cewe murahan oke okay. nih uh, satu lagi dong biar ditambahin lagi okay, satu lagi satu lagi please tambahan oh ada apa bosku macam mana rupanya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 nggak sia-sia aku -sia, main bed gede dia bosku memang RTP yang gue mainin ini di website yang gue mainin ini benar-benar benar banget banget valid bosku gila gokil banget mantap ya mantul mantul mantap betul pokoknya the best of the best ya website yang gue mainin ini nih. buat kalian yang masih ragu main di website yang gue mainin ini nih, ah, kalian bakal ketinggalan cuan ya bosku wesh pade sayangnya nggak ada wealthnya Si pak adik connect dan dia bergoyang-goyang gitu ya palanya Kayak uh, aca-aca nah nahe, nahe. Oke okay. skaternya mana lagi eh, Kok kita gitu nggak dapat skater lagi Ayo dapat dong satu lagi dong Huh, lumayan menguras ya bosku ya, lumayan menguras ya dari dua Oke balik lagi dua ratus ribu. Ada ngeri ngeri sedap memang ya modal seratus ribu Perak itu di ya. Kalau nggak rt-nya lagi tinggi mah jangan jangan dah, jangan coba coba dah Pasti kalian turun bosku langsung. Apalagi kalau ngikutin bet yang gue nih Gue saranin buat kalian yang lain. Wow oh, dapat kita dapat kinerja pembagi mantap bosku kalau kalian mau main teh gue jadinya kecil aja ya, bosku Bid -bid -bid kecil lagi ya beda kecil aja kalau modalnya kecil kalau modalnya gede ya bebas kasken pokoknya modal seratus ribu juga berani sih luar sendiri asal RTP-nya mendukung bosku dapat tambahan lagi kita jangan lumayan main di rtp yang gak mendukung bosku ya langsung aja lu cek rtp nya, link nya ada di kolom komentar juga atau di tentang channel gue bosku ya langsung gas ken aja bosku kolom komentar atau di klik di tentang channel bosku coba kita sentak sentak dulu ya kita sentak sentak aduh wildnya kenapa di disitu nggak di samping aja kalau di samping kan lumayan ke dalem kan? nah nah gokil ini dong ah, habis lagi wikimai lima puluh 54 ribu oke okay, kita coba di quick dulu lah main di quick Dari tadi belum main di quick kita coba di quick dulu ya bos yang ga usah banyak-banyak 30 aja nggak mantap, yo gokil, gila gokil, skater, skater, skater, ayo dong skater, gua jarang banget ya kalau WWG gitu beli skater ya, atau beli fitur ya, beli spin gratis itu jarang banget tuh kalau di WWG karena ya mbak banjir di WWG itu sketernya banjir ya bosku pasti dapet lah kita gaskan lagi 50 kali lagi ya habis ini kalau misalnya nggak dapet kita buy spinnya bosku Tambah kan bener langsung disambut lagi kita dapet langsung Gak pakai buy spin buy spinan ya bosku uh satu lagi tambahin lagi ayo ayo tambahin tambahin tambahin tambahin mana Oh, sampai belakang, gue jadi belum netes doang. Memang nah, cewek itu normal ya, baru kali dia. Mau pegang apa? Ikut pisau atau mulu ya? Makin pisau, tapi macam mulu ya? Wow, dapat! Oh, ini dapat kita. Nah, itu sudah lihat ya, oh, ini dia. Berapa? Nice Oi. Mana nih kita belum dapat sensasional dari tadi ya. Paling tinggi cuma di Mega doang ya. Super pun kita belum dapat tadi ya. Mega win, super win, tapi sensasional belum dapat ya Oke okay. Oi oh, Auto. Oi Auto. Eh, aku kira dapat sensioal. Oi oh, ya itu sih jauh murahannya. Mungkin ada sensasional. Gak Nah uh, gak ya, usah cewek murahan. Tapi dong, ayo pakde nanti lepas sini pakde satu lagi nih. Pakde ya, dua lagi nih. Nah, lumayan. Nah, ini dia yang kita tunggu. Dong, padahal pakde cuma satu doang di depan ya, di palau. Komunikasi palau, kan di pala di reel pertama ya, reel kepala ya, bosku. Ya. Dapat 166 ,000, 86 860 di pade, oi oh, gokil, pade, full pade, gila dari atas sampai bawah full. Dan ini sampai reel keempat gokil, gimana kau sampai ke yang belakang, dapat berapa gua anjay. Gila, 800 fix, 800. Asli, ih, 900 bosku, id bosku gila. Dikasih lagi bosku, kok keluar lagi bosku. Nambah lagi di depan itu, ih, di, di satu, I, di, dua. Yo, i, anjir, 350 ribu. Yoi, asli, asli, asli, gua mau bisa ngomong apa-apa lagi, anjing. Wah, anjir, I, di... Ini dia, oke kita WD aja bosku ya di sini ya, thank you banget Gue ucapin buat kalian yang Selalu support gue, selalu nonton video gue Jangan lupa diaktifin loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan apa Update-update terbaru Dari video yang gue mainin ini ya bosku ya Dari permainan-permainan Yang gue upload ini Semoga kalian juga bisa cuan seperti gue ya bosku ya Dan gue Gak lupa untuk Bilang Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.